Tentunya bahagia kita saat melihat Lesti Bilar lagi weekend dan liburan bareng persahabat ya Apalagi momen saat mancing Papa Bilar seru banget, masya Allah banget ya Mendapat ikan tuh, masya Allah Ini keseruan Lesti saat liburan persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus nanti nantinya mendoakan yang terbaik untuk pasangan Lesti dan Rizky Bilar kita lihat juga di kolom komentar, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Rimahkus mengatakan Happy kakak sama dede ya, nikmatin kebahagiaan bersama keluarga kecilnya Masya Allah. Kemudian juga tanggapan dari akun Sesi Setiawan mengatakan Yang sederhana lebih bahagia, harta banyak juga banyak yang ngincer dari segi apapun Semoga Bilar Fans pertahankan kebahagiaan ini Gak usah gengsi, hidup sederhana Semoga Bilar istiqomah Dengan perubahan ini Amin Itu tanggapan persahabat dari beberapa fans Doakan saja ya Mudah-mudahan Leslar Kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik Kemudian persahabat disimak juga Potret keseruan Lesti Bilar Berenang bareng ya Selalu dibikin Salfok dengan tangan di porselingan ini banyak banget nih lingkaran merah. Yang pertama pertama aja ya kita lihat tuh ekspresi bapak-bapak ya yang melihat Lesti dan Rizky Billar ini masya Allah banget. Kekuatan keromantisan memang selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Billar. Luar biasa. Semoga sakinah mawaddah warohma untuk rumah tangga Leslie. Rukun kembali dan bahagia terus. Amin. Kemudian juga persahabat kita lihat ya. Di sini ada tentunya kabar yang lagi ramai baru-baru ini soal pernyataan dari Nabila Lida Persahabat ini pengantin baru juga yang baru menikah dengan Ilyas saat live para sahabat Di sini ada kalimat komentar dari netizen yang mengatakan Kucin amat lu, ntar kayak temen lu di KDRT Itu kalimat komentar dari netizen kepada Nabila, Persahabatia, ya Dengan lantang jawaban Nabila, persahabat Emang hidup orang itu sama tuh Itu kalimat dengan nada lantang, persahabat ya Dengan kata-kata Nabila ini, persahabat ya Tentunya para fans Leslar kurang respek dengan pernyataan dari Nabila kita lihat persahabatnya ya sedikit video dari Nabila yang tentunya membuat semua warga Konohat tentunya kurang respek orang yang sama. Kita lihat persahabatnya, ya postingan ini diunggah kembali oleh akun Anti Lotik. Di situ ada sebuah kalimat caption panjang. Buset deh Mbak mulutnya udah guys jangan dibully mantan Balu kasian yang dia omongin bener kok perjalanan hidup orang itu beda-beda ujian tiap orang pun berbeda siapa tahu entar cobaan rumah tangga Nabila dan Ilyas lebih berat daripada Leslar perjalanan hidupnya lebih sulit dari Leslar we never know guys gak ada yang pengen rumah tangganya diambang kehancuran semua yang terjadi udah skenario ya Allah siapa yang bisa mengelak Alhamdulillah Leslar bisa melewati badai itu bersama-sama mereka kembali membuktikan cinta mereka lebih kuat daripada ujian itu sendiri. Orang lain kalau ada di posisi mereka belum tentu sekuat mereka, ya kan? Ngomong doang mah enak, prakteknya sulit bro. Allah itu nggak akan ngasih cobaan di luar kemampuan hambanya. Termasuk leslar yang Allah kasih cobaan rumah tangga seberat ini. Dan ternyata mereka bisa melewatinya. Artinya masalah tersebut bukan apa-apa dibanding mereka. Mereka jauh lebih hebat dibanding masalah itu sendiri. Sama wa ya mbak dan masnya, semoga pernikahannya mulus-mulus aja. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan dari Lesler Lovers. Di antaranya dari aku Lesler underscore. Di antaranya dari akun Leslar Oscar Support 2 mengatakan, bersyukur banget ketahuan dari sekarang, jadi Leslar melek mana temen yang sesungguhnya, miris. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun rika.yutami7 mengatakan, teman-teman dangdut Lesti itu sebenarnya kayak gimana gitu ke Lesti. nggak semuanya sih, tapi kebanyakan kayak yang iri. Terus Lesti kena musibah, bisa dilihat siapa yang menghargai keputusan Lesti, siapa yang tim mentertawakan, siapa yang iri. Memang benar sekali, terlihat dari permasalahan yang dialami oleh Leslar saat ini, mana kawan, mana lawan, persahabatnya, emang semuanya kebanyakan itu iri kepada Lesti Kejora. Semoga Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga persahabatnya ajakan dari L2W untuk dukung Lesti Kejora di Ajang IDA 2022. Dalam ajang ini pun pembuktian kekompakan Lesa Lovers mudah-mudahan terus tentunya solid, mendukung karya-karya terbaik untuk Lesley Kejora. Dukung penuh, kita kudu borong piala penghargaan 3 piala sekaligus di Indonesian Download World, World 2022. Jangan lupa juga persahabatan untuk sms sebanyak mungkin Kita support dan dukung terbaik buat Lesti Kemudian juga persahabatnya ada sebuah kalimat himbauan juga dari sendal Putih pilar. Buat semuanya, kalau komen sesuai caption dan video Kalau ada yang komen soal ramalan, indigo dan sejenisnya Pergi jauh-jauh dari akun saya sebelum saya blokir Orang dibilangin jangan percaya begituan, musyrik itu dosanya besar, pahala sholatnya aja hilang 40 hari terus ngapain malah ngajakin yang lainnya ikutan terseret-seret dosa, doakan saja yang baik, karena doa baik akan kembali ke kita juga tuh, itu betul banget persahabat ya jadi untuk semuanya kalau komentar harus sesuai caption dan feed, jadi jangan sampai melenceng kemana-mana persahabat ya. apalagi membahas soal ramalan, indigo, dan sejenisnya itu sangat dilarang sekali para sahabat, ya. Hanya doa yang selalu kita berikan Untuk pasangan Lesti dan Bilar Semoga kita semua Selalu ada di jalan yang benar Selalu positif Selalu semangat hiraukan saja orang-orang yang selalu membuli Orang-orang yang selalu merendahkan Tetap semangat untuk warga Konoha